Menteri Agama Yaakud Kholil Kaumas mengatakan pelaksanaan vaksinasi merupakan penjabaran ajaran agama sebab setiap manusia wajib menjaga keberlangsungan hidup sebagai karunia Tuhan. Kita menyambut kedatangan vaksin Sinovac tahap ke-29 sebanyak 8 juta dosis. Dosis, dosis, dosis. Ini adalah bagian dari komitmen, komitmen pemerintah jaga seluruh bangsa-bangsa dari bahaya COVID-19. Karena itu kita perlu kita menyambut kita baik, baik, baik hadirnya vaksin, vaksin, ini, vaksin ini dan semoga kita, akan semakin makin, makin, memperkuat langkah kita, kita melewati, melewati ujian yang ya, ya, ya, sungguh kita rasakan berat ini. berat ini. Program vaksinasi masyarakat merupakan bagian penting menuju herd immunity Sejak awal 2021 yang lalu, program vaksinasi telah pemerintah lakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak yang paling buruk atas pandemi COVID-19. Program vaksinasi ini merupakan penjabaran dari ajaran agama, nih, kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Karena setiap umat beragama wajib menjaga keberlangsungan hidup sebagai karunia Tuhan yang paling besar. Menjaga kehidupan adalah langkah yang paling mulia agar kita bisa selalu mengagungkan Tuhan lebih lama sepanjang hidup kita di dunia. Sehingga program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah ini sejalan dengan spirit kita dalam beragama untuk menjaga keberlanjutan kehidupan.